kerangka manusia ditemukan di kawasan konservasi Gunung Masigit Karumbi, Sumedang. Untuk kepentingan identifikasi, aparat kepolisian telah membawa kerangka tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sumedang. Kapolsek Sumedang Selatan, Kompol Darli mengatakan, penemuan kerangka manusia tersebut berawal dari laporan tiga orang warga Citengah yang hendak pergi berburu ke hutan. Menurutnya, Kerangka manusia ini ditemukan pada Sabtu, 6 Mei 2023, di Blok Cirandek, Dusun Cijolang, Desa Citengah, Sumedang Selatan, selanjutnya petugas gabungan mendatangi lokasi penemuan kerangka manusia pada Minggu, 7 Mei 2023. Kerangka tersebut pertama kali ditemukan oleh tiga warga setempat. Setelah mendapatkan laporan, petugas gabungan langsung menuju lokasi. Setelah dievakuasi, Kerangka itu langsung dibawa ke RSUD Sumedang kata Kompol Darli saat dikonfirmasi tribunjabar.id, Minggu malam, 7 Mei 2023, Kapolsek mengatakan, di area penemuan kerangka manusia tanpa identitas petugas menemukan celana pendek warna hitam. Ia pun mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat dengan ciri-ciri tersebut dapat mendatangi dan melaporkannya ke kantor kepolisian. Demikian Kiki Andriana, Sumedang, Tribun Jabar.